Dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu, itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah Menahan maksiat Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa, kalau benar puasanya tidak ada yang nekat maksiat Tidak ada orang puasa bohong, mustahil Tidak ada orang puasa misalnya mencuri korupsi, mustahil Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang, itu bisa menahan diri Kata Nabi di Al Bukhari Kitabus Syiah nomor hadis yang pertama. Wah ini meruun. mahu marata ini Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, sedang puasa, saya sedang puasa.